Kartunis penghina Nabi Muhammad, Lars Vilks, tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Kartunis Swedia yang membuat sketsa kepala Nabi Muhammad pada tubuh anjing telah meninggal dalam kecelakaan lalu lintas menurut media lokal. Diwartakan BBC, Lars Vilks dilaporkan bepergian dengan kendaraan polisi sipil yang bertabrakan dengan sebuah truk di dekat kota Malkiat di Swedia Selatan pada minggu 3 Oktober. Dua petugas polisi juga tewas dan sopir truk terluka dalam kejadian itu. puluh 75 tahun, hidup di bawah perlindungan polisi setelah menjadi sasaran ancaman pembunuhan atas kartun tersebut. Kartun yang diterbitkan pada 2007 menyinggung banyak muslim yang menganggap representasi visual nabi sebagai penghujatan. Itu terjadi setahun setelah surat kabar Denmark menerbitkan kartun nabi. Polisi belum mengungkapkan identitas mereka yang tewas dalam insiden pada minggu 3 Oktober itu, tetapi mitra Filks mengonfirmasi kematiannya kepada surat kabar Seattle. Sebuah pernyataan dari polisi menyatakan masih belum jelas bagaimana tabrakan itu terjadi, tapi pada awalnya tidak ada yang menunjukkan bahwa ada orang lain yang terlibat. Kartun tersebut menyebabkan kemarahan dan menyebabkan Perdana Menteri Frederick Renvold bertemu dengan duta besar dari 22 negara muslim dalam upaya untuk meredakan situasi. Tak lama setelah itu, Al-Qaeda Irak menawarkan hadiah sekitar 1,4 miliar rupiah atau 100 ribu USD untuk pembunuhannya. Pada 2015, Felix menghadiri debat tentang kebebasan berbicara yang menjadi sasaran serangan senjata di Copenhagen. yang mengatakan dia mungkin menjadi target serangan yang menewaskan seorang sutradara film.